Terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Bagi sahabat Leslar dimanapun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini. Tentunya, bangun akan menginfokan kabar terbaru bersahabat ya, seputar idola kesayangan kita. Tentunya, pasangan kapal Lesti dan Rizky gila. Kita ke pertama bersahabat ya ini ada pembahasan yang lagi rame soal kondisi Abang Rizky Bilar Yang tentunya dinyatakan sedang sakit bersahabat ya Banyak sekali yang melihat tentunya info dari IG-nya Kak Reim Bayang ya bersahabat ya Disitu merepost kembali unggahan dari Abang Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Reim Bayang Disitu Syafakallah Uncle Iki katanya ya yang menyebabkan para fans mengira kalau Rizky Billar tentunya sedang sakit persahabat ya. Di sini kita mendapatkan jawaban bahwa kondisi Rizky Billar dan lesi kejora itu baik-baik saja dan sehat persahabat ya. Semalam ada live Instagram dari Bang Goril yang mana menyampaikan langsung bahwa Rizky Billar dan lesi kejora itu sehat persahabat ya. Alhamdulillah kita mendapatkan info langsung dari manajer Lesti dan Rizky bila dan tentunya kemarin Dedek Lesti libur syuting persahabat ya dan hari ini akan diinfokan langsung oleh Bang Aril bila mana ada kegiatan persahabat ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan postingan tersebutlah dipost kembali oleh akun Instagram Hikmah73AnasPonoha ada kalimat caption yang dituliskan Bang Arilancer live, alhamdulillah dede dan kakak sehat. Tapi tadi libur syuting karena istirahat. Semoga dimudahkan segala urusannya dan diberi kesehatan dan dijauhkan dari balai. Juga doa untuk kita semua, amin. Ya robbal alamin. Persahabat ya doakan yang terbaik saja untuk idola kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan postingan juga kemarin ketika live Instagram bangderi persahabat ya yang menginfokan tentunya kabar Lesti dan rizki bila alhamdulillah bangderi juga menyampaikan bahwa keduanya sehat dan tentunya banyak sekali yang bertanya soal nanti di tanggal 4 acara tentunya cinta abadi Leslar Rian tv persahabat ya dari menyampaikan juga tentunya untuk keputusannya ada di hari ini persahabat ya Mudah-mudahan saja untuk acara tidak diundur, kita doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan rangkaian acara resepsi pernikahan Lesti dan Rizky Vilar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh aku, Leslar Lovatik, Ya, apapun keputusannya, hasil meeting pihak Leslar dan ATV harus kita hargai ya guys. Kalaupun memang harus terpaksa diundur tentunya untuk acara tanggal 4 dan 12 ya gak apa-apa juga karena kita menghargai dan harus patuh dengan penerapan PPKM pemerintah yang mulai diterapkan tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli untuk Pulau Jawa dan Bali bersama ya, kita hargai keputusan apapun yang diberikan oleh pihak Leslar maupun ANTV kita hanya bisa mendoakan saja mudah-mudahan tentunya rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kelancaran Berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan yang mana tentunya menghebohkan sejagat raya kembali. Para sahabat, ya, tentunya semalam tiba-tiba Lesti Kejora mengunggah sebuah postingan. Tentunya, isi DM Lesti Kejora kepada salah satu akun yang meresahkan, akun yang selalu mengusik hubungan Lesti dan Rizky Pilar. Para sahabat, ya, tentunya dengan penuh kesabaran. Lesi juga tentunya ada batasnya juga Persahabat ya langsung aja memposting di IG pribadinya Salah satu DM yang ditujukan kepada akun yang selalu mengusik hubungan Lesi dan Rizky Bilar Dan tiba-tiba saja akun tersebut langsung di privat Dan tentunya langsung ganti nama persahabat ya memang tentunya Banyak sekali akun-akun yang tidak... Punya etika bersahabat yang selalu mengusik warga Konoha, inilah salah satu bentuk tentunya kemarahan dari Alessi Kejora yang selalu mengusik hubungan Lesti maupun Rizky Bilar. Kita doakan saja mudah-mudahan tentunya kita semua dijauhkan dari orang-orang yang sirik bersahabat ya, kita tentunya fokus dengan satu tujuan, Lesti dan Rizky Bilar menuju halal. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sebuah unggahan yang mana tentunya ini adalah organ spesial dari Dede Alasiki Kejora Yang mengucapkan terima kasih tentunya atas dukungan para fans yang sudah mendukung penuh dalam acara Jima Jukes Indonesia Music World 2021 Alhamdulillah, Alasiki Jorah mendapatkan tentunya juara, para sahabat, ya, Alhamdulillah sebagai pemenang Dan... Tentunya tepatnya malam hari ini akan diadakan perayaan persahabat ya bersama akun L2W Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan Lesti dan Bilar selalu diberikan kesuksesan Postingan tersebut juga telah di kembali oleh akun Hikmah 73 Anda Surkonoha Ada kalimat caption juga yang dituliskan Alhamdulillah selamat ya dek sudah Tentunya jadi dangdut artist of the year di Cimajuk Indonesia Music Award 2021, kita makin bangga, kita makin bahagia mengidolakan Dedek elasti Kejora yang selalu memberikan, menorehkan prestasi yang sangat luar biasa, persahabat ya kita bangga, kita bahagia kepada idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat ada unggahan spesial yang mana ini adalah pesan tulus dari Dedek Lester Kejora, ya ketika di vlognya yang sudah diup kembali para sahabat, ya ini pesan yang sangat menyentuh hati kita bahwa pesan Lesti untuk Rizky Bilar hanya satu jaga selalu kesehatan itulah yang terpenting Jadi Lesti sangat khawatir kepada Rizky Pilar. doakan juga para mudah-mudahan Lesti dan Bilar selalu diberikan kebahagiaan, amin ya Rabbal alamin. kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan Kejutan baru, kabar baru soal rangkaian acara pernikahan, persahabat, ya. Yang mana tempatnya, tentunya hari ini adalah meeting untuk membahas di tanggal 4 Juli nanti, persahabat, ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan rangkaian acara selalu diberikan kelancaran Tetap pantengin channel ini, persahabat, ya. Biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru, seputar Lesti dan Rizky Bilat. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bangun mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh